Halo, selamat pagi Ini siapa namanya? Maksudnya? Yang ini? Aga Yang itu, siapa itu namanya? Rekan Mas Rekan Hei, pagi-pagi sudah ke sini Aga baru bangun tidur Sekarang, Aga Lipat yeah. Lipat apanya? Huh? Siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Mas rekan apa aga yang kentut? Aku ndak. Oh Mas rekan ndak aga berarti? Enggak. Oh ndak. Enggak. Aku ndak. Oh Chan, iya. Nda. Aga. aga apa yang kentut? Uton. Oh ndak ada yang kentut. Terus baunya apa dong Mas rekan? Baunya kasur kentut. Oh baunya kasur kentut. Aga bangun tidur sudah banyak teman-temannya yang datang. Belum ya, selimutnya belum dilipet, dilipet dulu nak. Oke, okay. ya, ayo, Aga yang lipat akan tidak boleh sambil mainan. Ayo, dilipat yang benar Aku aku ini. ini. Oke, okay. oh, nah. kita lihat Aga lipat. Yang milu. <laughs> belum bisa ya, tapi kita ajari. Terus? Oh sudah rapi kayak gitu. Iya sudah. sudah. Terus ditaruh di mana? Ya. Kalau sudah di ya. ditaruh di sana, ditumpuk di sana, ditumpuk di sana. Nah sudah. Itu dilipat sudah bagus ya, dek ya? Iya. Iya. Aku mau sarapan. Iya. Sarapan apa? Roti yang dapat dari undangan kemarin. Iya. Oke, sana ambil. Di kado ya? Nah, ini kemarin ada undangan teman-teman dapat di ini lah. Terus sudah. agak mau yang mana? Hmm. Mas Rekan bisa ndak buka itu? Ya, bisa, bisa. Bisa? Bisa ndak? Sini sini. Biar Bunda aja. Biar Bunda aja. Ayo nanti anu Nanti. Oke ini Ayo dimakan bersama-sama wow. Aku, oh, Aku seneng sambel, seneng sambel. Uh, uh, Yakin kari seneng sambel kari Sini, Sini Sambelnya Sambelnya pedus loh Aku pedus, ya. Mau Iki Yakin coba ad, eh dek Hah, sekarang agak tugasnya adalah ambil piring ambil piring satu satu ya mm -mm. mm. eh hey. cepet Oh ya mangkok oke sini mangkok. nah jajannya ditaruh dalam mangkok lah, pintar. Eh, jangan semua. Hop, hop. Ah, uh, yes, yuk, imam bersama-sama. Aku gak kecap. Ke. Mau aku, aku mana? Oh, ini udah loh. Kamu juga. Ke aku sayang cap. Kamu enggak? tadi belum bismillah semuanya ini waktu mam bismillah dulu gimana doa sebelum makan ayo bis bis bismillahirrahmanirrahim Allahumma bagikan hari maru sarana wakilana adan benar amin amin oke okay. boleh makan semuanya lagi urung mau berdoa juga Bismillahirrahmanirrahim. Terus Loh itu doa mau apa mas Sebelum tidur, sebelum tidur. Mas Hocan mau mama apa mau tidur, tidur. Mau tidur Kalau mas Rekan Duh. Doa sebelum makan Kayak gimana Oke okay. Nee rahib Allah Barik terus fi Wakina lo ada A Amin Aduh digabung-gabung. Ayo di Mam dihabisin. ini minumnya hanya satu ya. ya kalau mau air putih nanti diambilin diminum bersama-sama apa Okay. Tangannya Sita. Tangannya ya, Sita. Okay, Heh, kalau mau minum tangannya harus pakai tangan ka. Ka. Ka. Ka apa, Dek? Tangan. Tangan kanan. Hmm. Ndak boleh makan pakai tangan kiri. Yeah. Pakai tangan apa kalau makan? kanan kanan pakai kanan tangan kanan. apa apa kanan salah gini. kanan itu yang mana kanan oke gini. kanan yang itu kanan mas gini. rekan kanan yang mana sa salah. salah yang mana tangan kanan gini. Gini. Gini. oke jadi kalau makan pakai tangan yang mana diangkat ke atas gini. tangannya gini. kalau makan pakai tangan kanan tangan kanan yang mana agak salah agak tangan Tangan kanan ye Mas Hocan pintar Minum pakai tangan kanan Agak, makan pakai tangan kanan Terus Mas Rekan minum juga pakai tangan kanan Jadi semuanya sudah pin Pintar nah. Oke okay. Sojan. Ayo nanti boleh main lagi kalau sudah dibereskan. Mas Sojan kok ndak mau ikut beres-beres? Kenapa kok ndak mau ikut beres-beres? Ini tadi hari Ming minggu, uh. minggu. mas Rekan biasanya sekolah. Yo. Ini tadi tidak sekolah. Ya. Oke. Okay. Ya iya nanti sekolah agak tahun depan nanti ya. Ini. Uh -uh. Eh dengerin. Hmm. Sekarang tadi sarapannya enak. Enak. enak. Sekarang enak. waktunya man? mandi. Mandi. mandi. mandi tadi sudah ada yang mandi belum? Oh, mas rekan belum. Terus, Ochan? Mandi nengkene. Mandi neng agak Aga? Aga, mau mandi sama rekan, sama Osen. Oh, sama kayak Aga. gitu. Sama Aga, mau mandi bertiga? Iya. Yeah, Oke. Okay. Yeah, yeah. Nah, jadi sekarang sudah dipanggil sama orang tuanya masing-masing, disuruh pulang. Jadi bilang, dadah, yeah, yeah, yeah. jangan lupa Sas. Keren. Jangan lupa Jangan lupa apa mas rekan Lonceng Lonceng Lonceng Hidupin loncengnya juga like komennya, ya. Oke